Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat elektronik apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Kali ini saya mencoba review eh, sebuah isu isu dan juga jadi kabar yang lagi hits untuk saat ini trending saat ini ya. Dari mulai media cetak, media elektronik sampai eh, sosmed di Instagram maka itu sudah menjadi trending untuk saat ini yang namanya TV digital. Oke teman-teman sudah sering dengar ya digital TV atau TV digital ini seperti apa Tapi e, digital TV ini menjadi se, semacam ketakutan untuk teman-teman mungkin ya Ketakutan untuk teman-teman e, Bagi saya pribadi juga gak itu Ada ketakutan kok digital TV ini begitu masuk digital TV Apakah TV analog itu e, masih bisa dipakai atau Memang benar-benar harus diganti dengan TV baru, TV yang jenis digital. Nah, nanti kita jelaskan untuk lebih detailnya secara bahasa lebih eh, bahasa sederhana lah. Saya bukan ahlinya ya teman-teman, tapi saya mencoba untuk berbagi informasi yang saya ketahui menurut eh, sepengetahuan saya ya teman-teman. Jadi menurut berita dari Ada Kompas TV, ada Kompas, Kompas.com Atau beberapa portal berita online Saya baca itu Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo itu tengah melakukan migrasi Dari TV analog ke digital TV Secara bertahap ya teman-teman Jadi paling lambat itu kemungkinan Penghentian total siaran TV analog itu dilakukan pada 2 November 2022 nah, Jadi bagi pengguna TV analog atau TV dengan antena rumah biasa atau UHF Jadi teman-teman jangan takut, jangan takut untuk uh, TV nya nggak bisa dipakai untuk digital ini Jadi benar-benar harus migrasi, pindah dari digital ke analog jadi yang si TV analog ini kalau nggak kita setting atau nggak kita upgrade, jadi nggak bisa nangkep siaran TV lagi, teman-teman, kayak itu logikanya secara sederhana kayak itu. Nah, syarat caranya agar bisa TV analog bisa tetap dipakai, jadi teman-teman harus bisa harus pasang yang namanya STB atau set top box set-top box itu seperti ini teman-teman nanti saya kasih videonya ini set-top box ini sekitar harganya di online saya lihat cuma cuman 200 ribuan ya teman-teman 200 ribuan jadi TV teman-teman yang masih analog tenang saja masih bisa dipakai jadi nggak benar-benar sudah masuk digital yang analog dibuang kak, gak itu. jadi tetap bisa dipakai dengan cara beli STB atau set-top box itu dengan harga 200 ribuan nah sekarang kan sudah masuk sudah saya coba di video sebelumnya, di setting itu sudah sampai ada sekitaran 14 channel, ya, 14 channel untuk daerah saya, 14 channel untuk siaran digitalnya, di antaranya ada Trans TV, ada CNN, CN, apa SNBC, ya, salah, CNBC TV, ya, CNBC TV, Indosiar, SCTV sudah masuk ke Digital TV. Kebetulan yang saya coba kemarin itu memang TV saya sudah support digital Yang saya coba itu adalah yang digital Nah nanti saya kasih Lihat juga ke teman-teman ya di video ini Bedanya TV digital sama analog gimana Jadi tampilannya Kayak mana jadi teman-teman gak bingung TV saya ini udah, pake, udah digital Atau belum ya nanti tampilan seperti apa Untuk yang digital dan seperti apa Untuk yang analog Jadi ikutin terus teman-teman untuk uh, Video ini Jangan lupa like subscribe-nya teman-teman. Ya, seperti inilah teman-teman untuk tampilan dari digital tv shop dan juga analog tv ya. Saya ambil sampel dari tv shop ya. Jadi yang di sebelah kiri atas ini adalah digital tv teman-teman. Yang di bawah adalah analog tv shop. Sekilas untuk tampilan gambar ya kelihatannya nggak terlalu eh, berbeda jauh ya karena analog TV pun ketika kita pakai antena yang berkapasitas baik seperti antena booster ataupun jenis antena digital kualitasnya nggak jauh beda dengan digital TV, tapi mau tidak mau, suka tidak suka karena uh, ada mutasi dari digital dari analog ke digital TV makanya kita harus mengupdate ataupun mengupgrade untuk TV kita yang analog berubah menjadi digital TV jadi teman-teman eh, sederhana gini ya Nah ini tampilan saya kasih lihat ini di kalau teman-teman lihat yang atas ini ada tulisan DTV dan yang bawah cuma TV TV input 1 input 2 ya kalau yang di kiri atasnya ada DTV artinya itu sudah support digital TV jadi ketika teman-teman masih bingung kira-kira TV di rumah teman-teman tuh udah digital atau belum? Cukup teman-teman eh, klik tombol pada remote-nya, klik tombol input, dan lihat apakah ada tulisan DTP atau hanya ATP atau TV biasa. Kalau nggak ada tulisan DTP, berarti teman-teman LED TV-nya itu masih berupa analog TV jenisnya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman eh, tidak -teman punya digital tv teman-teman tidak -teman perlu khawatir karena sekarang solusinya teman-teman cukup beli yang namanya set-top box set-top box seperti ini ya set-top box kita tampilkan set-top box ini hanya berkisaran harga 200 ribuan teman-teman jadi cukup murah jangan khawatir untuk tidak bisa mengupdate TV nya kalaupun teman teman TV nya masih anti, eh, TV analog teman teman langkah pertama yang harus diganti yang pertama ialah antena ya kalau antenanya belum support yang digital jenisnya gimana sih caranya kalau mau tahu antena kita tuh eh, udah digital atau belum ya Biasanya kalau sudah digital di antena digital akan tertulis tertera kode DPB T2 itu artinya si antena tersebut sudah support digital TV teman-teman next kita akan juga video selanjutnya kita akan bahas antena-antena antena yang terbaik untuk support digital TV teman-temannya teman jadi tonton terus pantengin terus channel kita di John channel channel Channel edukasi produk elektronik. tak akan kupas terus uh, update terbaru seputaran produk elektroniknya, teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, serta jaga iman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.